Oke, okay, welcome back to Nafiri Deces Live, guys. Omers, lagi ini Om Naf lagi ada acara di Orari atau nih pokoknya Orari atau organisasi radio amatir Republik Indonesia. Orari itu apa? Hmm, apa bedanya sama radio biasa, sama HP, sama lain-lain itu nanti Om Nav ada yang Soalnya Om Nav udah lama juga sih ikut orang sebenarnya Baru sekarang aja di publish Nah ini kolsanya Om Nav atau kodenya Om Nav of one Bravo, Bravo, Bravo Ini namanya Om Nav Nama Firik Nama Om Nav Uh, ya nanti kit Omnaf akan ada sendiri uh, sesi khusus mengenai orari nanti juga kebetulan di orari juga Omnaf uh, anggota apa uh, pengurus juga untuk core atau communication air rescue jadi nanti Omnaf bahas sendiri deh sesinya Nah pagi ini Omnaf ada acara BPIRF atau Be Be Bekasi Patriot Amater Radio Fair itu setiap tahun kita adain. Nah hari ini bertepatan dengan uh, acara ulang tahun atau hut uh, bekasi dan acara ulang tahun uh, orari lokal kota bekasi. Jadi kita adain sama-sama sebenarnya acaranya sih banyak tapi untuk secara karena masa pandemi, jadi cuma ada satu sesi yaitu sesi special call atau kita mengudara di jalur khusus nggak semua orang bisa, hanya orang-orang orari orang saja yang bisa e, menggunakan e, kode khusus atau call sign ya. call sign itu kayak pakai nama ini om Nav ini Uh, kode spesial uh, 8 Alfa 25 atau 25 bravo kilo sierra atau 8A uh, 25 bks untuk lebih simpelnya kalau nah. oh, sebenarnya udah lama ikut nanti ya, kita ulang lagi ada sesi khusus. Nah, mau tahu keseruannya gimana acaranya seperti apa apa, ngomongnya seperti apa nanti kita akan ini Oh ya yeah. untuk acara BP atau special call pagi apa special call sekarang itu kita ada dua sesi yaitu pertama sesi sesi untuk high frequency kita main di channel 71 7000 megahertz dan kita dan ada lagi satu lagi di VF VAF, very high frequency nanti di dua meteran nanti di channelnya Om Nav lupa nanti adalah kita coba ngobrol-ngobrol mungkin dengan pengurusnya atau panitia dan lain-lainnya oke okay? pantengin terus channel Om Nav supaya jangan sampai misunderstanding, ya yeah, misunderstanding supaya jangan salah paham kurang mengerti atau gimana nanti uh, mengenai penjelasan dan lain-lain kita akan ngobrol lagi oke, okay? pantengin terus ya jangan lupa, oke, okay? kita sekarang lagi on the way ke mana? sekretariat lokal kota Bekasi oke, okay? peace Kita lihat sekarang, nah ini rencananya jadi ruangan untuk sebelum dipergunakan untuk acara lokal kota Bekasi. Nah ini dia, <tuh> nah, ini tempatnya kira-kira masih belum rapi ya, mungkin bentar lagi akan datang. Nah ini antenanya, ada persiapan buat konsumsinya. Acara bentar lagi akan dimulai. Datang sebentar panggil rapi-rapi. Untuk <tuk> radio udah selesai, udah siap tinggal dipakai aja. Oke, okay, nantikan terus ya. Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Bekasi dan 39 tahun olahraga Kota Bekasi. Pada hari ini 1 12 Maret 2022 tepat pukul 09. Waktu Indonesia bagian barat atau kekepatan menat pukul 02.00 UTC Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, acara spesial kali ini kami buka silakan bagi rekan-rekan yang akan berpartisipasi Di sini, X-Alpha PNTV 30 Kilo Sera yang jiwa bravo media yang bravo er. silakan dari lokal terima kasih atas Uh, next station, is our uh, friendly vibe, the movie will right. sell sira memancar dalam rangka hari ulang kota Bekasi ke-25 dan hari ulang tahun uh, orang kota Bekasi ke-39. Silakan standby. Call agenda. Kota pertanyaan Terima kasih atas pasti pada sampai 12. Jumpa. Oh Oke, okay, ya. saya ah, pamit nah, oh, ya. ya. nah, Oke, mau jual nah, kembali okay, dong? Jangan lupa dari Oh, kita mau kita. Kita mau kita. Oke, terima kasih ya. Hmm. Okay, Papa bravo. Terima kasih atas dan kemarin pada berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, berarti, mukofor ya Jangan pake di sini, Pak Rahmat, halo serapan Pak. Salam di sana dan terima kasih banyak pada siang hari ini. Saya perlu lanjut ke dalam sudah baik. Sudah baik. Terima kasih Terima kasih Eko jadi terima kasih terima kasih ya Terima kasih yang bisa. Kosmetik, tapi pada sembilan, terima kasih. pada yang hari ini sampai. ada kesempatan yang mereka akan Ya, itu apa? Mira, nahan. Terus, oh, nahan. Kemudian, Kota Bekasi dan ketiga Kota Bekasi di Station, Terima kasih. Ada stasiun selanjutnya saya dengan Pak Romi. dengan Pak Romi, sih apa Hotel, selamat siang. juga yang Hotel Hotel, selamat siang. Selamat siang. Situasinya terlalu di dan Selamat datang, di sini, Alfa, kita bisa diambil cerah. Kita bisa diambil kembali. Masih-masih, masyarakat, kanan-masih, masyarakat, masih kami kembali Kita lihat, kita kita terima rahul losena já yeah, deu yeah. siap-siap ronde kedua ronde kedua Oke okay. nih ronde kedua ronde pertama udah selesai Weesh. ada Yankee bravoan Charlie Fox Road. wah ini sesepu-sesepunya ini Yankee Charlie One, Mike Juliet Romeo Yankee Deltawan kali lagi. Seksi-seksi mau melanjutkan dari Arya Station, silakan Di Alpha selamat kasih terima kasih 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, di level 25. Berapa kilometer standby? India papa India sekarang. Oh, <gantan> India papa India tahu <gantan> e. <tasuk> <tasuk> ya, India <tasuk> uh, papa India oke. dengan India India? India Papa India Baik, yes <tip> yang <Yeah, yeah. tip> in India Papa India selesai Baik, Baik, Baik, yang dicari trik rohnya di di kasih partisipasi dan Rampas yang kau... hampir 20nic maka dan sampai Next session ya masih itu capatnya di di kota bekasi sampai dua puluh tiga next Eh dicari kilo ya, November Oscar ya, ya, 5 dan 9, di di di kota terima kasih partisipasi ya, Caranya, ya. 3. Ya, ya, ya. Ya, Sir Eko November Oscar ya, ya, ya. Ya, kita ya. 3. Okay, next, Sir kita koreksinya Oke next station Etafa berapa kilo sih baik. Oh, ini oscar, front, tim oscar <SILENCIO> terima, <SILENCIO> oh, oh, terima, kasih, terima kasih, terima kasih Jadi terima kasih, yang didapat sih berapa papa sembilan ribu Dan sampai jumpa dengan Bravo Romeo di dilengkapi <SILENCIO> baik, uh, next station sekarang S Alpha 25 brah Bravo Kilo Serah memanfaat dalam rangka 25 tahun kotak utasi dan 29 tahun kotak utasi, stand by Eta <SILENCIO> Alpha 25 Bravo Kilo Serah, stand <SILENCIO>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 Cari itu cari secara gelok. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Pak. Terima terima kasih. Hotel Juliet ya? Hotel Juliet, buat sekali pancaranya di kulkas Terima kasih untuk partisipasi dan ucapannya. Sampai jumpa untuk ketiga. Baik, dua spesies Baik, yang dia telepon pengharum asal silakan. partisipasi dan tahun di kota bekasi yang tinggal ya tiga. dengan tiga Terima kasih dan